Oke okay guys, kita jalan-jalan nguringi laut Teluk Sinabang guys. Kita nengok suasana pulau-nya guys sambil mancing dengan situasi di Teluk Sinabang ini begitu indah guys. Oke guys, kita menikmati perjalanan suasana kami sambil menaik perahu Robin untuk bersantai untuk mencari ikan guys. Dengan suasana sekarang cuaca agak mendukung sedikit guys, suasana. Di pagi hari ini, guys, sangat mendukung. Mudah-mudahan dapat rezeki hari ini, guys. Ya, ini Pak Ismail sedang mendayung dengan mengatur posisi Robinnya, guys. Kami akan jalan-jalan sambil naik Robin untuk menikmati teluk sinabang guys dengan suasana pulau-pulau yang indah guys Oke guys gede terus perjalanan kami guys itu mengarungi teluk sinabang guys inilah suasananya yang begitu indah guys Pak Ismail lagi persiapan untuk kelengkapan mancingnya guys mudah-mudahan cuaca di pagi ini Cerah dengan suasana, dulunya begitu indah, guys. Di pagi hari ini, oke okay, guys, kita akan menelusuri. laut ini guys, ikuti perjalanan kami, jangan lupa. Dan subscribe channel ini guys. Oke guys, suasananya guys, pulau nya begitu indah guys. Di situ ada kapal Printis guys, baru lewat untuk merapat ke teluk Sinabang guys. Printis yang baru tiba dari calang guys. Ini yang namakan tol laut, guys. Perintis suasananya gitu jauh, guys. Perintisnya, guys. Oke, guys, kita kita dinikmati perjalannya, guys. Oke, guys, saksikan terus, guys. Jangan lupa like dan komennya, guys. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe, guys. Halo Muhammad Riyadi guys. Nah, baik kok. Nyo pai tadi ku iko. Krisi naik ko sa iko. baru percobaan toh, ngin. baik. Ambo sa lo tadi nyo kok iya, tinggal empat Iko nyata, kaya? nyata kok ya? Nah, ada lagi video selanjutnya baik Iko ya? iya sabar mana nak udah <laughs> <laughs> apa ditakan kau Okay guys cuaca rupanya di menjelang sore guys tidak mengizinkan ada suasana badai mau turun hujan guys Oke okay guys kami lanjut perjalanan menuju arah kepulang guys jadi perjalanan kami dengan cuacanya yang kurang bagus jadi kami putar aluan langsung pulang ke teluk sinabangnya guys oke guys saksikan guys video-video selanjutnya guys untuk saksikan perjalanan kami ini guys Oke okay guys, yang belum subscribe tolong di subscribe guys Jangan lupa like dan komennya guys Oke okay guys Cuacanya Masih udah agak mendung Waktu Yang belum dikenal jadikan Oke okay guys nikmati perjalanannya aja guys Assalamualaikum guys. Terima kasih yang sudah subscribe ya guys.